Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk membahas salah satu mitos hipnosis atau hipnotis yang mau aku patahkan ya guys ya Dan nanti aku jelasin juga apa itu hipnotis, hipnosis, bedanya apa, kita bahas oke okay? Jadi aku mau mulai dengan istilahnya dulu nih Kalau misalnya kita lihat Hipnosis di video sebelumnya adalah Kondisi kesadaran Kesadaran manusia gitu ya Yang jadi lebih fokus Yang jadi lebih bisa nerima omongan orang lain Yang lebih bisa apa namanya? Intinya konsentrasi dan segala macemnya tuh kalau aku bilang ada di kesadaran yang lain gitu. Kalau teori psiko analisa bilang itu ada di pikiran bawah sadar atau pikiran ketidaksadaran yang itu ada di video sebelumnya. Gitu. Jadi aku di sini hanya menyingkat aja jadi kondisi kesadaran manusia. Terus yang kedua ada istilah yang namanya kita pakai di sini yang sering itu namanya hypnotis hipnotis. Hipnotis adalah orang yang bawa subjek ke bawa subjek ke kondisi hipnosis. Oke, okay. orang yang bawa subjek ke kondisi hipnosis sedangkan subjek ini adalah orang yang mengalami mengalami hipnosis. Oke, ini tiga hal atau tiga istilah yang bakal aku sering pakai di sini. Dan mungkin ke depan-kedepannya juga sama. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi si ininya apa si premisnya kita copy paste ke sini oke okay. hipnosis atau hypnotis atau di sini mungkin kita bisa bilangnya hipnosis ya guys ya oke okay. dibantu dukun jin dan hal supranatural lainnya jadi untuk masuk hipnosis kalau aku lengkapin kalimatnya jadi untuk masuk hipnosis dibantu dukun, jin dan hal supernatural lainnya. Jawabannya adalah. Enggak. Enggak. Kenapa? Karena basically uh, ini ini kita ngomong pure based on ilmu pengetahuan yang aku tahu ya gitu. Kalaupun misalnya. Si dukun ini mengklaim dia bisa hipnotis atau hipnosis, gitu ya. Ini possible, possible, gitu. Oke, okay. ini possible. Tapi kalau misalnya sampai dia ngeklaim bahwa hipnotis atau hipnosisnya dibantu jin Dibantu mantra uh, Kalau dibantu jin dulu ya Kalau dibantu jin Ini nanti jatohnya bakal jadi sugesti Dan ini big no gitu Big no Buat aku yang belajar hipnoterapi, hipnosis gitu ya kalau misalnya nanti dibantu Jin dan segala macem, ini big no. Tapi kalau misalnya si hipnotis ini ngeklaim bisa ngehipnosis pakai mantra, chanting, wirid, dan lain sebagainya, oke, okay, ini aku bisa bilang masih possible, masih possible. Cuman kalau misalnya udah sampai sangkut paut ke hal supranatural, udah masuk ke sini, hal supranatural, ini big no. Gitu. Jadi, basically untuk masuk hipnosis, ya kamu nanti sebagai hipnotis akan belajar gimana caranya ajak orang untuk bisa... Bantu orang masuk ke kondisi hipnosis Bantu subjek untuk mengalami hipnosis Tapi kalau misalnya sampai dibantu jin Dibantu dukun Apa namanya dibantu apa, namanya Dibantu hodam Dibantu apalagi tuh Yang kayak gitu-gitu tuh Hal-hal yang berbau mistis, supranatural, dan segala macem Menurut aku itu big no Karena sebenarnya bisa diurai dan bisa dijelaskan Mungkin nanti aku bahas di video lainnya, tapi fokus aku di sini, aku mau mematahkan mitos ini. Kalau misalnya untuk masuk hipnosis, itu dibantu dukun, jin, dan hal supranatural lainnya, gitu ya. Kalau misalnya si dukun yang ngeklaim, dia bisa pakai hipnosis atau hipnotis, itu possible. Tapi kalau misalnya dukunnya ngeklaim, kalau hipnotis atau hipnosisnya dibantu jin, dibantu hal supranatural lainnya, kayak hodam. Gitu kan, atau misalnya jin yang, apa namanya itu teh, leluhur gitu ya, leluhur, kalau di Sunda disebutnya karuhun, dan lain-lain menurut aku itu big no, yang nanti jatuhnya jadi sugesti gitu, sugesti yang ini nanti possible dipercaya sama kamu kalau memang kamu percaya sama dukunnya, kalau enggak kamu enggak akan kena juga gitu loh. Dan kalau misalnya nih Ngobrolin soal mantra Chanting, wirid, dan lain-lain Ini aku pernah bahas di video sebelumnya Dan jawaban singkatnya adalah Masih possible Oke okay. Jadi kalau misalnya aku simpulkan Untuk masuk Hipnosis, warnanya merah hmm, Kita ganti biar lebih Adem warna biru Jadi kalau misalnya aku ambil Kesimpulan Untuk masuk untuk ajak subjek masuk hipnosis gitu ya. Untuk ajak subjek masuk kondisi hipnosis. Si hipnotis ini belajar tekniknya. gitu yang ini nggak bisa dibocorin di sini ya, gitu. Untuk ajak subjek masuk kondisi hipnosis, hipnotis ini belajar tekniknya. Nah, kalau misalnya dukunnya yang nge-claim, claim gitu ya, self claim, self claim, dukunnya bilang bisa hipnotis bisa hipnotis atau masukin orang ke kondisi hipnosis. Ini aku masih bisa bilang possible. Gitu ya, karena banyak banget di luaran sana pelatihan hipnosis yang sertifikasi nasional bahkan internasional dan segala macem gitu. Ibaratnya hipnosis ini atau si hipnotis atau ilmu untuk ajak orang masuk kondisi hipnosis ini kayak pisau. Ya, siapapun yang pakainya ya tergantung latar belakang pengetahuan dan segala macemnya dan itu sah-sah aja gitu loh. Cuman kalau misalnya pada akhirnya si dukun ini ngeklaim dukun klaim pakai Bantuan Jin Bantuan Jin Hodam Karuhun DLL ya Dan dan lain sebagainya Ini aku bisa bilang uh, Apa ya istilahnya Ini adalah Sugestinya dia Sugestinya dia tapi kalau berdasarkan ilmu hipnosisnya sendiri ini big no, gitu. Gak ada hipnosis, gak ada pakai bantuan Jin, hodam, Karuhun dan lain-lain. Kecuali kalau dia mensugestikan bahwa, oke okay, kali ini aku dapat uang sit dari Karuhun yang bilang kalau misalnya kamu harus bisa dap Penghasilan 10 miliar sebulan tuh dengan cara kayak gini nih Ini, ini, ini bentar nih, kedengeran nih sama aku nih Nah, dia lagi meng, menyusun serangkaian kalimat-kalimat Yang nanti dimasukkan pada saat kamu mengalami kondisi hipnosis Gitu Itu suggestionnya tapi kalau misalnya dianya sendiri apakah bener ngobrol sama Karuhun dan lain sebagainya, aku nggak tahu, itu tergantung di dianya. Tapi kalau ngobrolin dari ilmu hipnotisnya sendiri, dari ilmu hipnosisnya sendiri, dia a big no. Oke. Okay. But kalau misalnya ngobrolin soal mantra, klaim mantra, terus gini. Kalau misalnya dia ngeklaim soal ada mantra, chanting, wirid, dan segala macam itu udah aku bahas di video sebelumnya, kamu bisa langsung lihat di sana. Oke. Okay.